Gerakan non-blok atau disingkat dengan GNB adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok kekuatan besar manapun pada tahun 1961 Pandit Jawaharlal Nehru mengusulkan diadakannya konferensi yang dihadiri oleh negara-negara Asia Afrika dan negara-negara di Amerika Latin Konferensi tingkat tinggi pertama gerakan non blok dilaksanakan pada 1 sampai dengan 6 September 1961 di kota Bogor, Yugoslavia. Ini adalah sebuah gebrakan besar yang mencuri perhatian dunia saat itu. Konferensi tingkat tinggi ini dimaksudkan untuk mempromosikan gerakan yang bertujuan merumuskan posisi independen mengenai konstelasi bipolar politik internasional saat itu. 1.000 to Lima tokoh besar berpengaruh dalam pendirian gerakan ini, yaitu Soekarno dari Indonesia. Yosef Brostito dari Yugoslavia yang saat ini disebut sebagai Serbia Kemudian Gamal Abdurnasir dari Mesir Pandi Jawaharlal Nehru dari India Dan Kwame Nkrumah dari Ghana Tujuan utama dari gerakan ini adalah upaya dukungan menentukan nasib sendiri kemerdekaan nasional Kedaulatan dan integritas nasional negara-negara anggota Konferensi tingkat tinggi pertama Gerakan Blok ini dihadiri oleh 25 negara, dengan menghasilkan putusan, yaitu upaya penghentian praktik imperialisme dan kolonisme, mencegah percobaan senjata nuklir, serta mendamaikan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur. New Rekomendasi KTT Biograt tersebut yaitu mengirimkan empat delegasi senior ke Moskow dan Washington, Soekarno bersama Kaita ditugaskan ke Washington untuk memberikan pesan appeal for peace kepada Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Kemudian Nehru dan Nehruh ditugaskan juga ke Moskow untuk misi yang serupa dengan tujuan untuk meredakan perang dingin yang bisa merusak perdamaian dunia. Mengingat pentingnya peristiwa konferensi tingkat tinggi pertama gerakan Republik ini, maka Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Arsip Nasional Republik Serbia, Arsip Nasional India, Arsip Nasional Aljazair, dan Arsip Nasional Mesir bersama-sama melalui Joint Nomination mengajukan Khasanah Arsip Konferensi Tingkat Tinggi Pertama Gerakan non blok sebagai warisan dunia melalui penomensian sebagai Memory of the World UNESCO. Gerakan non blok sebagai gerakan yang sampai saat ini masih terus mengupayakan dialog dan kerjasama dalam bidang perdamaian dan pembangunan dunia dengan berbagai kerjasama antar negara-negara anggotanya untuk mewujudkan ikatan erat perdamaian dunia.